Halo sahabat teman studio, perkenalkan nama saya Meliana. Teman-teman, playlist mylearningwetri adalah playlist belajar dari situs pengembang web terbesar di dunia yaitu wetri Setelah teman-teman mengikuti video pembelajaran sebelumnya mengenai pengenalan HTML, kita akan lanjutkan pembahasannya ke bab berikutnya ya. Kita akan login terlebih dahulu. Wow, sudah dapat dua poin dari tutorial dan saya juga sudah mengerjakan satu kali exercise dapat tiga poin ya teman-teman. Yuk, ah kita lanjutkan pembelajarannya ya. Kita masuk ke menu tutorial lagi, lalu kita klik bagian basic web development tentang HTML. Dan di sini sudah ada checklist dua loh teman-teman. Ya Kita sudah pelajari bab yang pertama dan yang kedua. Sekarang kita akan mempelajari bab yang ketiga yaitu tentang HTML editor. Jangan lupa untuk teman-teman yang ingin menggunakan bahasa Indonesia dapat mengubah settingan pada bagian ini, gambar bola dunia kemudian memilih bahasanya ingin menggunakan asa apa, misalkan kita pilih bahasa Indonesia, nanti teks di sini akan langsung diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam video ini kita akan membahas mengenai editor HTML. Editor teks sederhana adalah semua yang Anda butuhkan untuk mempelajari HTML. Jadi kita perlu menggunakan misalnya notepad atau teks edit. Untuk pembelajaran ini, saya menggunakan Notepad++ yang teman-teman dapat download secara gratis. Halaman web dapat dibuat dan dimodifikasi dengan menggunakan editor HTML profesional. Namun, untuk mempelajari HTML, kita merekomendasikan editor teks sederhana seperti Notepad atau TextEdit. Kami percaya bahwa menggunakan editor teks sederhana adalah cara yang baik untuk mempelajari HTML. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk membuat halaman web pertama Anda dengan notepad atau teks edit. Langkah pertama, buka notepad Windows 8 atau lebih. Kemudian buka layarnya untuk memulai dan ketik notepad. Atau di Windows 7, teman-teman bisa mengklik uh, Start kemudian program, aksesoris, dan mencari aplikasi Notepad. Kemudian untuk di Mac, menggunakan text Edit, teman-teman bisa membuka Finder, aplikasi, lalu cari text Edit. Dalam video pembelajaran yang saya buat, saya menggunakan aplikasi Notepad++. Teman-teman, diingatkan kembali bahwa HTML itu singkatan dari Hypertext, Markup, language. HTML adalah bahasa markup standar untuk halaman web. Dengan HTML kita dapat membuat situs web sendiri. Nah HTML ini mudah dipelajari dan kita akan menikmatinya. Ini adalah hal yang menyenangkan. HTML terdiri dari serangkaian elemen. Elemen-elemen HTML ini akan memberitahu browser cara untuk menampilkan konten. Elemen HTML ditentukan oleh tag awal dan tag akhir. Selamatnya seperti ini. ini. Untuk tag awal. Di dalamnya ada nama tagnya. Kemudian ini tempat kita menuliskan konten. Dan diakhiri oleh tag akhir. Tanda tag penutup itu berarti menggunakan garis miring. Tuliskan tag name-nya Kemudian ditutup dengan tanda lebih besar seperti ini. Jadi selalu akan ada elemen. Ini untuk memberitahu browser, cara untuk menampilkan konten. Kita akan mulai mencoba membuat dokumen HTML. Semua dokumen HTML harus dimulai dengan deklarasi tipe dokumen. Maka kita perlu menuliskan tanda seru untuk type HTML. Deklarasi ini mewakili jenis dokumen dan akan membantu browser untuk menampilkan halaman web dengan benar. Ini hanya boleh dimunculkan sekali di bagian atas halaman sebelum tag HTML apapun. Dok type HTML ini deklarasi yang tidak kesensitif. Dan ini merupakan deklarasi untuk HTML5. Kemudian kita akan mulai menuliskan dokumen HTML itu sendiri dimulai dengan tag HTML. Ini adalah tag pembuka HTML. Kemudian kita beri jarak dan tuliskan tag penutup HTML. Kemudian bagian dokumen HTML, ini akan dituliskan tag body, kemudian diakhiri dengan tag body. Konten yang dituliskan pada bagian tag body ini, inilah yang akan ditampilkan di browser. Misalnya kita berkenalan dengan tag untuk judul, yaitu heading tag-nya itu tag H1 sampai H6. Jadi kalau kita ingin menuliskan judul dengan penulisan judul yang hurufnya besar, ukurannya besar, kita tulis H1, tag pembuka, tag penutup, agar tidak lupa. Baru di tengah-tengah ini kita tuliskan judulnya. Misalnya judulnya adalah heading 1. Kemudian kita lanjutkan untuk melihat K2, biasanya untuk subjudul, jangan lupa setelah tag pembuka, diikuti dengan tag penutup terlebih dahulu agar kita tidak lupa. Baru menuliskan isiannya yaitu misalnya heading 2. akan lanjutkan penulisan hingga heading 6. Setelah itu kita perlu menyimpan dokumen ini caranya dengan mengklik file save Tentukan penyimpanannya misalnya saya taruh di folder dokumen ini ya Saya akan memberikan nama latihan satu. HTML. lalu kita klik tombol save ini adalah file latihan 1 yang tadi kita hasilkan. Kita sudah menyimpan file tersebut dengan extension.html. Kita akan double-klik file ini sehingga dapat melihat tampilan yang dihasilkan. Ini adalah tampilan yang dihasilkan dari latihan 1.html. Tadi kita membuat tag H1 sampai H6 di dalam tag body. Inilah yang ditampilkan di browser. Demikianlah pembahasan mengenai cara membuat dokumen HTML, menyimpan filenya, dan melihat tampilannya di browser. Simak terus pembahasan di playlist ini. Mari belajar bersama-sama. Semangat untuk Indonesia terus belajar dan berkarya. Ikuti terus playlistnya ya teman-teman. Ini mudah dan menyenangkan. Terima kasih.